kembali lagi di channel ini. Kali ini kami akan menyampaikan seputar Jadwal Liga Champions Musim 2022 sampai 2023. Berikut Jadwal Liga Champions Musim 2022 sampai 2023. Pekan ke-6 Kamis 3 November 2022. Jangan like, comment share, dan subscribe channel Bagi N agar kalian tidak ketinggalan berita update lainnya Real Madrid akan menghadapi Celtic pukul 01:45 dan akan disiarkan langsung oleh TV dan kasih video. Atalanta Verona akan menghadapi Leeds United pukul 01:45 dan akan akan langsung oleh TV dan publikasi video 9 akan menghadapi RB South Park pukul 04.00 akan disiapkan langsung oleh TV dan aplikasi video Masjabi Haidwa akan menghadapi akan pukul akan lima, setelah pukul akan akan puluh langsung oleh CCTV dan aplikasi video. Pementus akan akan puluh lima,